Halo teman-teman semua. Di video ini, Mimin akan mencoba membawakan alur cerita Wu Dong Kian kun versi novelnya. Buat semua yang penasaran kelanjutan perjalanan Lindung, kalian bisa mengikuti spoilernya di sini. Dan buat kalian yang suka cerita Wudongqian pun di sini. Jangan lupa like video ini dan subscribe channel Mimin. Oke, kita mulai ya. Bab 595, Dominasi. Lindong, tubuh Xiaosan jatuh dengan sedih dari langit malam. Auranya lelah tetapi wajahnya dipenuhi dengan ekspresi yang sangat marah. Segel nirvananya hanya mencapai tingkat ini yang dekat dengan peringkat emas nirvana. Setelah dia menghabiskan banyak upaya dan berbagai taktik untuk menyerap 104 segel nirvana stage para ahli nirvana stage. Namun, Lindong saat ini merenggut semuanya. Ini menyebabkan semua usahanya lenyap sepenuhnya. Cukup banyak pakar langit malam di sekitarnya yang saling memandang. Mereka tidak pernah mengira Xiaosan akan dikalahkan oleh Lindong. Bahkan, bahkan segel Nirvana yang sebelumnya direnggut oleh yang terakhir, Lindong. Kita berdua, kita berdua sekarang adalah musuh Bebuyutan. Tubuh Xiaosan menabrak tanah dengan keras. Momentum besar itu menyebabkan dia meludahkan seteguk darah segar lagi. Namun. Dia mengabaikan luka-lukanya saat dia mengangkat kepalanya dan meraung marah. Kamu menuai apa yang kamu tabur? Lin Dong tertawa dengan dingin. Jika dia dikalahkan oleh Xiao San hari ini, kemungkinan besar bahwa segel Nirvana miliknya tidak akan dicuri. Tetapi dia pasti akan menggunakan darahnya yang baru untuk menyelesaikan warisan Sekte Zuyan. Pemenangnya adalah Raja Dan yang kalah tidak lebih dari bandit. Lindong telah melihat cukup banyak peristiwa seperti itu di dalam battlefield kuno ini selama satu tahun ini. Saat ini, Xiao San sudah terluka parah dan bukan ancaman. Namun, Lindong tidak menunjukkan tanda-tanda menyerang lagi. Sebaliknya, perhatiannya diarahkan ke api kecil di puncak gunung, yang sedang mengalami kesengsaraan Nirvana. Pada saat ini, kekuatan Yuan liar dan ganas yang mengelilingi tubuh Little Flame telah menjadi seperti zat. Kekerasan liar menyebar dan tanah dalam seribu kaki langsung pecah karena kekeringan. Semua pohon di sekitarnya berubah menjadi kuning layu sebelum berubah menjadi bubuk dan tersebar. Moling dan yang lainnya. Yang awalnya duduk di sekitar api kecil untuk melindunginya. Akhirnya dipaksa untuk pindah karena mereka tidak dapat menahan panas liar dan keras semacam itu. Mereka mengedarkan kekuatan yuan mereka dan memblokir diri mereka dari erosi kekuatan yuan yang panas khusus itu. Kesengsaraan Nirvana keempat tidak dianggap lemah. Namun, itu jelas tidak memiliki ancaman fatal terhadap Little Flame. Tubuhnya begitu kuat sehingga bahkan tubuh emas dari empat ahli tahap Yuan Nirvana tidak dapat menandingi. Oleh karena itu, selama tidak ada kecelakaan yang terjadi selama masa kesusahan Nirvana, kemungkinan Little Flame akan memiliki lebih dari 70% peluang untuk berhasil bertahan melaluinya. Peluang keberhasilannya jelas merupakan tingkat yang tidak bisa dicapai oleh sebagian besar ahli. Apakah para ahli dari Kekaisaran Jaring Hebat juga telah diblokir? Mata lindung menoleh ke arah ruang di atas puncak gunung. Yang bisa dilihatnya hanyalah pukat yang dibentuk oleh rantai ungu hitam yang berkedip-kedip. Para ahli dari Great Net Empire juga sedikit terkejut ketika mereka melihat adegan ini. Lagi pula, setidaknya ada beberapa lusinan pria dari Kekaisaran Jaring Hebat. Di antara mereka ada tiga ahli yang telah melangkah ke empat yuan Nirvana Stage. Meski begitu, mereka masih tidak dapat menembus penghalang yang telah diciptakan Little Marten. Kekuatan yang sangat menakutkan, cukup banyak orang di langit malam sekeliling memandangi orang-orang dari kekaisaran jaring besar, yang telah keluar semua tetapi masih gagal mendekati puncak gunung itu. Setelah itu, mereka berbalik untuk melihat pemuda tampan itu yang berdiri dengan tangan di belakang punggungnya di udara. Jejak shock mulai melonjak ke wajah mereka, dengan mudah memblokir tiga empat ahli tahap yuan nirvana dan puluhan ahli kuat lainnya saja. Prestasi ini kemungkinan adalah sesuatu yang hanya bisa dicapai oleh para ahli puncak yang melangkah ke dalam 5 tahap nirvana yuan. Namun, pemuda yang sangat tampan ini benar-benar melakukannya. Mungkinkah orang ini juga telah melangkah ke 5 yuan nirvana stage? Cukup banyak orang merasakan keringat dingin menetes ke seluruh tubuh mereka ketika mereka memikirkan hal ini. Mereka saling memandang dan ada kejutan bahwa mereka tidak bisa bersembunyi di mata mereka. Panggung 5 Yuan Nirvana Pasti ada orang saat ini di wilayah inti ini yang telah mencapai tingkat ini. Namun, mereka yang bisa mencapai level ini semua. Tanpa kecuali keberadaan teratas bahkan di antara kerajaan super. Orang-orang ini pada dasarnya iblis seperti eksistensi yang mampu dengan nyaman memasuki peringkat emas nirvana dan menangkap mata sekte-sekte super. Namun, apa yang disebut kekaisaran peringkat rendah ini sebenarnya memiliki monster seperti itu juga. Kekaisaran Besarian. Mengapa begitu kuat? Cukup banyak orang yang terdiam. Mereka tidak bisa membayangkan bagaimana kekaisaran peringkat rendah mampu menghasilkan begitu banyak makhluk tingkat monster sekaligus. Awalnya, mereka berpikir bahwa Lindung sudah menjadi orang yang paling menonjol dalam kekaisaran yang besar. Namun, sekarang setelah mereka melihat lebih dekat, mereka akhirnya menyadari bahwa ada satu lagi yang telah menyembunyikan dirinya. Dengan linep ini, kemungkinan mereka tidak akan kalah bahkan jika mereka bertarung melawan individu-individu elit dari kerajaan super. Tubuh Lindung ditangguhkan di depan puncak gunung. Sementara semua tatapan di langit diam-diam dipenuhi dengan kejutan. Tangannya memegang tombak tulang buaya surgawi. Kedinginan sedingin es di matanya menyapu sekelilingnya. Dia sadar bahwa pertempuran besar ini pasti menarik cukup banyak ahli yang mengamati tempat ini. Saat ini, api kecil berada di titik kritis ketika ia mengalami kesengsaraan nirvana dan konsekuensi dari dirinya terganggu sangat parah. Karena itu, meskipun dia mengalahkan Xiao San, dia tidak mengejarnya. Ini karena dia jelas mengerti apa yang lebih penting. Aura yang tajam dan tegas menyebar dari dalam tubuh Lindong. Tampaknya seperti pedang tajam yang menembus langit malam. Mata seperti pedangnya menyapu sekeliling tetapi hampir tidak ada yang berani memandangnya. Setelah menyaksikan kekuatan pertempuran mengejutkan yang dilepaskan oleh Lindong sebelumnya serta kekuatan mengerikan yang ditunjukkan Little Marten. Tidak ada dari mereka yang berani menyerang terlepas dari seberapa besar mereka mengidam segel Nirvana dan harta jiwa surgawi mereka. bum Sementara Lindong sedang melihat sekelilingnya dan menghalangi semua orang. Para ahli dari kekaisaran jaring besar dikirim terbang dengan sedih oleh jaring rantai hitam ungu. Segel Nirvana di tangan mereka semua direbut oleh Little Marten ketika mereka terbang. Hanya dalam beberapa menit. Bagian dalam jepitan hanya memiliki 3-4 ahli panggung Yuan Nirvana yang bertahan lama di dalamnya. Orang-orang yang tersisa semuanya dikalahkan oleh Little Marten sendirian. Pada saat ini, Xiao San sekali lagi bergegas ke udara dengan tubuh yang berayun. Namun, auranya sudah cukup lamban. Jelas, dia menderita luka yang cukup parah dari lindung sebelumnya. Wajah putihnya yang agak pucat berubah menjadi luar biasa hijau ketika dia melihat bahwa kekaisaran jaring besar telah menderita kerugian yang sangat mengerikan. Namun, dia tidak berani menyerang lagi. Dia sadar bahwa dengan kondisinya saat ini, tidak mungkin baginya untuk menandingi Lindong. Hasil akhirnya akan sama bahkan jika dia harus memaksa maju lagi. Bum-bum-bum, tiga suara yang sangat rendah dan dalam dipancarkan di udara. Setelah itu... Semua orang melihat tiga rantai ungu hitam dengan cepat dilemparkan ke tubuh tiga ahli Great Net Empire dengan kecepatan seperti kilat. Muncul seperti ular berbisa keluar dari persembunyiannya. Kekuatan mengerikan melonjak dan langsung menghantam mereka bertiga sampai mereka meludahkan darah dan terbang mundur. Pada saat yang sama, segel Nirvana di tangan mereka juga secara tak langsung direnggut oleh Little Marten. Ketiga toko itu akhirnya ditangkap secara menyedihkan oleh orang-orang dari kekaisaran jaring besar. Hanya pada saat ini rantai ungu hitam di tangan Little Marten memudar. Tatapannya dengan lembut menyapu dan permusuhan yang menakutkan samar-samar melintas di wajahnya yang tampan. Terlepas dari seberapa tenang dan acuh tak acuh biasanya Marten kecil bertindak, ia akhirnya memiliki hati Marten Celestial iblis. Menurut karakternya, Kemungkinan dia sudah makan semua orang ini. Namun, dia khawatir bahwa dia akan membawa masalah bagi lindung jika dia mengungkapkan identitasnya. Itu menjelaskan mengapa dia memilih untuk melakukan upaya ekstra. Siapa lagi yang ingin menargetkan kita? Little Martin menyapu matanya yang sedikit dingin ke arah kekaisaran jaring besar dengan sikap menghalangi. Dia perlahan memandang ke arah langit malam di sekitarnya. Suara dingin gelap menyebar di sekelilingnya. Ekspresi sejumlah orang berubah setelah suaranya menyebar. Namun, tidak ada yang berani menjawab. Bahkan kelompok sekuat kekaisaran jaring hebat dikalahkan secara menyedihkan oleh kelompok Lindong. Karenanya, mereka tidak ingin menyinggung karakter kejam seperti itu. Puncaknya benar-benar sunyi. Kelompok moling di puncak gunung tanpa sadar mengulurkan tangan mereka dan dengan kasar mengusap wajah mereka. Mereka langsung tertawa pahit. Mereka tidak bisa membayangkan bahwa hanya Lindung dan Little Marten saja. Benar-benar mampu menghalangi para jenius dari berbagai kerajaan ke titik bahwa mereka bahkan tidak berani mengucapkan apapun. Dua makhluk abnormal ini. Lindung diam-diam berdiri di atas segel logam berwarna hitamnya. Dia menyaksikan langit malam yang tenang ini dan ekspresinya sedikit rileks. Sepertinya setelah menggunakan kekaisaran jaring hebat untuk memberikan contoh. Tidak ada yang berani untuk melangkah maju. Hah, pikiran ini baru saja melintas di hati lindung ketika dia tiba-tiba mengangkat kepalanya. Ada gunung di tempat itu. Sosok berpakaian hijau melintas dan muncul. Pada saat yang sama, sepasang mata yang jauh menyeramkan terkunci ke lindung seperti hantu jahat. Cahaya bulan tersebar dari langit dan bersinar ke wajah yang agak terdistorsi. Yang muncul seperti hantu. Penampilan itu cukup mengejutkan. Mata Lindung menyusut sedikit ketika dia melihat sosok itu. Tangannya, yang memegang tombak tulang buaya Surgawi, perlahan-lahan mengencang. Suara sedingin es merembes keluar dari sela-sela giginya dan menyebar terpisah dengan niat membunuh yang sulit ditekan. Lin Langtian, kamu masih hidup. Bersambung, lanjut ke part berikutnya ya. Terima kasih yang sudah mengikuti ceritanya dari awal.